Berita TV hari ini, Kompas TV, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM waduh belajar sih kira. Resmi menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19, Moderna buatan Amerika Serikat. Kepala Bepom, Lugito, mengatakan penerbitan emergensi. Hah? ora rah, tes-tesan. Lapa? Yes? Yes. Oh iya lah, ini berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga dan pengajian komite nasional Penilai vaksin COVID-19, dan BPOM. Ini mengungkapkan berdasarkan data uji klinis, tes fase ketiga, efikasi vaksin Moderna mencapai 94 persen pada kelompok usia. Ini juga mengatakan tidak ada reaksi yang berarti pasca suntikan vaksin Moderna. Tersebut berdasarkan uji klinis apa sayang? Apa? apa deh, hah? apa vaksin dan nah, setelah itu curu covid kementerian kita nah. mana mas kanan nah, dia mengatakan bahwa nantinya bertujuan bagi program vaksinasi pemerintah.